sekarang kita membahas masalah ini babur robi fil ukbatil robi'ah jadi rintangan yang keempat ubatul awarid yaitu rintangan perkara awarid awarid itu kalau abah saya itu artinya istilah awarid itu perkoroseng anyar teko ya tadi sesuatu yang menyibukkan sesuatu yang menyibukkan kita itu namanya awarid sehingga kita disibukkan dengan urusan duniawi ya sehingga apa sehingga kita ini nggak ada kesempatan untuk ibadah kepada Allah itu sibuk urusannya. Dari mulai pagi coba sama hitung waktu sampean untuk dunia, ya, untuk masalah rezeki, ya, ini lebih banyak ibadah sampan. Apa urusan rezeki sampean ayo nah, coba? <laughs> urusan rezeki yang terbanyak, padahal kita ini kan oleh apa ini Imam Ghazali didawi ya, atau ibadah, wahai orang yang apa itu menjalankan ibadah atau mencari ibadah. Maka ini perlulah kita perhitungkan. Tadi kesibukan-kesibukan kita sampai menjauhkan urusan kita ibadah. Bahkan sudah sabilaha kita harus menutup jalannya sesuatu yang menyibukkan ini, ya. Li'allatusghala an maksudika supaya kita ini tidak disibukkan jauh dari tujuan kita apa sih tujuan kita tujuan kita ini adalah ibadah kepada Allah wa maqalatul jin wal insa illa liyak buduni aku tidak menciptakan jenis jin jenis manusia illa liyak buduni Kecuali mereka semuanya, baik jin maupun manusia, itu supaya ibadah kepadaku. Iya kan, supaya taat kepadaku, ibadah kepadaku. Ini tujuannya Allah. Berarti kita ini, kalau Allah itu bikin kita ini tujuannya untuk supaya ibadah kepada beliau, kepada Allah. Makanya kita ini jangan sampai ibadah kita ini terganggu. Itu loh, terganggu lah urusan urusan rezeki ini nani belum disebutkan ini wakat jakarna nah, ini ya anah arbaatun ada empat ahaduha yang salah satu awarit ya ini ariziku ar rezeki masalah rezeki ya ini yang pertama ada empat kan yang pertama masalah rezeki kadang-kadang nah, dengan urusan rezeki ini biasanya kita mutolabatu nafsi bidalik kita cari kesibukan diri kita ini apa itu mencari harta, mencari rezeki. Ya. Ini biasanya ini terus kita sibuk mencari rezeki, pagi, siang, sore, bahkan sampai malam. Kita nggak kayaknya nggak cukup waktu, ya, dua puluh jam ini kayaknya nggak cukup untuk mencari mencari rezeki rezeki. Wow, namanya duit maka kan Kanjeng nabi ini pernah dawo adzunyah dunia ini adalah menggiurkan. Napa pak? Pak kemarin hodroh. Kalau makna ini ku biasa nih menggiurkan. <tik> dunia itu menggiurkan, bikin mata hijau. <tik> ini ya. benar ini, bikin mata hijau. Ini dunia. Kalau artinya yang sebenarnya khodro itu adalah hijau, <gulis> hijau, dunia hijau. Tapi maksudnya kalau sampai ini diartikan, dunia khodro dunia itu hijau lah, naman kaganti maksudnya. <gulis> jadi dunia ini adalah menggiurkan, bikin mata jadi hijau, hijau gimana? Iya, jadi adem <gulis> matane jadi <gulis> marem atine, iya kan? Ini karena harta. Siapa yang nggak seneng duit? Mendelok duit wae ke biog muno. Paman ada ikan sing, ngotongin Pak Selamatnya. <laughs> nah, Sawah ladang. sing ombo, kendaraan sing bagus kayak begini. Nah, ini diterangakan kalau terangakan nih. Lah, ini siapa sing nggak seneng seneng semuanya? Nih, makanya ini sibuk untuk mencari mencari harta. Ini sibuk, wes. Kayak gabah diunteri ngalor ngidul sibuk ini manusia ini yang pertama masalah urusan rezeki wa inna maka ini cukuplah untuk kita mengendalikan rezeki ini pak urusan rezeki ini kita tawakal kepada Allah pasrah kepada Allah maka jadi kita ini wajib bertawakal kepada Allah Ya, dalam urusan rezeki, dalam urusan kebutuhan, halin dalam segala urusan tingkah. Ini kebutuhan apapun kita isinya harus tawakal kepada Allah. Kita masalah urusan rezeki, mencari rezeki, kita nggak ada kata tawakal kepada Allah. Ini kita akan sengsara, bahkan kita akan sutris. Longgeng, kenal lho Kadang-kadang kan kita mencari rezeki nggak sesuai dengan harapan kita. Iya kan? Kita cari kayaknya. oleh Begitu ini kadang-kadang ini kita terpuruk. Ini buatan? Merona-merona buntu. Merona buntu. Merona buntu. Lai buntu. Apa gak judek? Judek akhirnya. Bahkan kalau membayakan malah menyembah iblis. Kita lari ke dukun-dukun laknat banyak loh lah sekarang ini banyak wong wong pinter-pinter ini tadi dukun-dukun itu malah deh ini ku menggunakan kesempatan dalam kesem, kesempitan ono wong sempit onok wong susah malah dibeten weden nggimbetan mari akhirnya maringun oconlek like keping totolan do laris Wah, ini ono sarate, normal ya. Enggak Banyak lu model mau mau digobloki. Karena apa orang itu dalam kesempitan kesulitan, akhirnya wah nih pikirannya mati. Kalau sudah pikirannya mati, Akhirnya Niki malah jauh dari allah. Allah deket pada dukun lah. Nah, nah. wong dukune lek isa nyugena awake iku lho, la apa nyugena kancane. Nggih mboten? bener Ben niki. Nah makane niki awas lho. Gusti Kanjeng Nabi niku pernah didhawuhi kali Gusti Allah. Nggih? Jadi kanjeng nabi ini sampai di, di, di, ditegur kali sohkabat, dimintai model-model. kau yang nonton itu, akhirnya kancing nabi jawabin itu. Aku ini orang roh gudangi langit, gudangi bumi. Sehingga orang roh gudangi langit, gudangi bumi, ya gusti Kusti Allah. umpamanya aku roh manfaat, e roh keapian, insya Allah aku ini orang-orang kesalahanku. Lampatan kesalahan itu Lalu kok, harus adurungi winara. Kata laku elek, sembama membahayakan dirinya, akhirnya dia enggak jadi karena dia tahu bahayanya, iya kan? Wah, kata nyambut jawi rezeki ini oleh duit saya ketemu baris bahsani. Lalu saya ketemu, enggak oh, sampai suri kan? Ismulah dong rezeki gue mau saya kok nggak ngotain deh. Nah, tapi kalo garo ya, manik uang malih golek sak-sak wen-wen, nong -wen, pasar ora ora lereng-lereng, ngotaini gue menungso. <tuh> Nah, niki Jadi awas kita harus berpasrah diri kepada Allah dalam urusan rezeki kita. Kita ini makhluk ikhtiar, makhluk ikhtiar loh kita ini. Bener, right? bener rezeki itu semuanya mamin jabatin fil arti ilah rezekuha alal alangloh. orang loh kegermetan dengan ini bumi, Oke kegermetan Dek bumi, kegermetan termasuk Kulukalban jenis kan? orang-orang ilah rezekuha, kecobaan rezekiniku ala Allah itu, niku ketok, iyalah sampahan Dewi koyok iseng melayu ngetan, melayu ngilon kebuk, ke, ke, kebingungan gimana? tapi rezekinya tetep yang atas kusi Allah nwandur nandur, koyok koyok, oh. iki tak prediksi Ikut tak survei dan sebagainya. Kan yang ngomong-ngomong sih. Wah, ini rezekiku insya Allah. Aku nandur kubis, aku nandur lombok, aku nandur ngini ini Iya kan, Tapi dilalah kersane kersani Allah. Begitu panen tandurannya api, panen murah. Kadang-kadang tandurannya ini kulak-karni eh, nandur nandurannya kangelan. Gimana, Tuhan? Tapi sini pahing, tandurannya bagus, kan regani yoba? yo bagus muka-muka Allah ma. Amin. amin beneran iki kan ngaji teng iki sampai akan lengkap lho <guluhkan> nggih ya ono maneh sing resia tandurane elek ya terus regani yo amoh pisan yo ya, ono niku diarani ngene oh, iku malah ambles kape niki ya regane lan ya. mantung ambek manting melian ya ditegesi muntang man <guluhkan> Niku <imerta butcher service>, subhanallah, niku la tadi urusan rezeki ini harus kita pasrah kepada <mina> Allah. Wa mayatah Allah niku fainsah, Allah niku ora bakal tikei kesulit, kesulitan, sama englek etan genit sama tengok niku enantulisan fatwa fatwain bayai hasim ashari. Ngek, sebarang siapa yang berpasar diri kepada Allah, Allah tidak akan membiarkan dalam kesulitan. Nih gua enak tulisan nih lu nih lu saya itu nih gua. Mengganti nih ngelih umum pasrah nang Allah, ini gua bakal di. Kayak kesulitan. Ya pasrah ya ujauh makin lambetok. Lelih pasrah lambetok nih lu. Padahal lu bujauhi lah. Ujauhi Allah sama bujauhi. sumprit aku pasrah. Lelih pasrah nang Allah ya temenan nana lah. Caruh hakikat nih lu. Hakikat lah pasrah. Pak hakikat ini adalah sempat ini kalau wujudin batar tarjek kepada Allah ini pasrah botol kok namun jasad kali ruhaniyata termasuk seluruh apa pekerjaan ini ruhaniyah pekerjaan ini jasad niki pun plek nengkusi Allah makanya isi ini oleh titik ya Alhamdulillah oleh alkeh yo Alhamdulillah Alhamdulillah lemes tenggriki, insya Allah nih kita tambah barok, barokah. Monlu, mon titik kadang-kadang yisok tuku-tuku kok. Ono mesti ngolek koyo nih wakeng di lalio pas kiri ya yono model monewake kok. Gimana? Ah lagi. Wadali kali ambroni. Jadi masalah urusan rezeki ini ada dua perkara. Akaduhuma atau farugulil ibadah masalah rezeki ini kadang-kadang ini malah, malah apa itu kita ini tafarruk tafarruk itu kita ini malah kosong, enggak menjalankan ibadah. Karena karena rezeki, urusan rezeki kita malah tafarruk lil ibadah, ibadah. Kita enggak menjalankan ibadah. <tuh>. Kenapa kok enggak salat enggak koper. <tuh>. Kepul, so, aku koper boleh lah, aku wis budal yang ini meres nang kandang. Marun awan tidik nang tegal. Awan meneh ngarit. Marun awan meneh nanggini. Weh, seorang nolereni. Gimana? Dulis <tos> kali model. Koyok mateniku urusan rezeki. Lelek ngonteniku lho. urusan rezeki, marun urusan rezeki. Ini lah urusan pangan sih. nggih kan? Urusan pangan, urusan sandang, uran papan. Ini kuda kan rezeki ini. Urusan seneng-seneng. lah terus urusan... Kowe ibadah nih, kayaknya nih. Allah tujuan yang kayak kowe nih, kawan ibadah.